Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Untuk semua yang ada di muka bumi ini Yang ada di perbatasan Bagaimana oh, kabarnya? Apakah kalian berpuasa? Oke okay, hari ini kita akan melanjutkan kontaban polis Kali ini kita akan ada ini guys Vaksin Nobit is back di-play novit 2 milis 81 Hai ada ya waktu oh, zaman dulu mesin sini again. Wow Wow ini bekas kemarin misi mencungkil-cungkil kuburan smuggler roda2 ed kempes dua Partial registration DCI al-barah nasionalis hitam kendaraan Oke lanjut nih guys, gaspol gaspol gua udah upgrade beberapa ya guys ya, pasukan gue udah mungkin saking semua guys Nah gue lain dulu gue bawaan Nah gue tuh lagi oh itu Nah gue lain Nah gue lain Adher. eh belum. Foto sama 28 I Adher Fadar Narcity 78. Xin for 28 Maret. Date of vaccine. match. Oh, ini justru harus sebelumnya ya, guys. Jangan sesudahnya, nggak mungkin juga sesudahnya ini lagi dua oke okay dua uh, cek barang enggak ada pada ada pada kami udah udah sesuai ini masih oke okay, masih oke okay. mikro 26 d mikro 26 d kondisi fisik dulu dan ada ada bagus. bagus ini lampunya mati sebelahnya ya enggak sih kok putih sebelah Hai okay. Hai okay. di scan enggak ada Hai tunggu Hai 2 albarak Black Hai 4 nomornya sama gak? yes, 2678 oke, okay, good cocok eh, uh, oh, mudah bener. Bener, ya? uh, 160 ada semua Perfect. good what the <laughs> ada aja yang kabur-kaburan guys kabur guys, kejar ini belok kanan Woi, mobil gue udah diupdate update nih udah agak kencang dikit Terus kayak gitu, maka kejar ngetek lah oh, dilewatin hotel wuuuh, <tuk> ayo kejar kejar Emu, emu, oh, ah, kemana Tangkap nih, sentil nih, nakal kamu ya. Oke, okay. Wadidau, tangkap nih. Eh, gua di mana? Oh, jauh juga ya? denger yang ganggu, minggir, buset. Dia meminggir laut mana? <laughs> kayak gitu tuh. No? Nah, ya gitu. Jadi laba-laba dia melipir. apa jadi cicak. Cicak deh. Let's go. Oh, my god. Kayaknya dunia ini panas banget ya. Sama kayak hari ini panas banget. Belum hujan-hujan nih daerah Bogor nih. Eh di Bogor hujan sih. Daerah Parung. ngiler. Waran, lama, lama. Gua lagi. Wah, ambus. Gua tabrak bisa nggak Ah, nggak bisa ditabrak. Wadidau. Padak, guys. Wah, harusnya gua tadi turun ya. Wah, dari ulang dong. Ora. Muladak. Kita Dari ulang. No, oh, ada yang ulas. Tidak. Itu truk truk, truk yang kabur guys. Kita jenggot di guys. Eh, salah Oke, okay. Dokumentasi. Oh, ini, ini udah nih guys ya udah sama lah guys ya kita kasih lewat aja ya guys ya. yang 2 nih kita yang 2 kita kerjanya eh 2 apa yang 3 ya guys lagi nih kayak tadi nih guys kalau kayak tadi di ambush juga kita harus turun guys segera temak-temakkan oh, oh, Mana nih kuburan? Ya yeah, dapat. Eh, yeah. kalau kuburan mah deket nih enak, nggak jauh-jauh ya, hey. banget. Tapi, to monainnya topot. Esco, kalau ini gue kenal nih, jalanannya Kabur, bisa kabur, nggak bisa kabur, nggak bisa kabur, nggak bisa kabur, nggak bisa. Pernah ngajar mereka ini. what mobil gue meledak, gitu. berkurang banyak Ini shotgun nih. Oho. Oh, dia shotgun. Kurang ajar. Mana? Kayaknya ada ada 4 tadi ngumpul di sini, semua. Oh iya, hilang terus. Mobil gancur. Wah, Wah. <tuk> <tuk> Bawa mobil orang boleh nggak? Ah. ah, berhenti lo sini-sini. <tuk> Wah, ikut. Gila jawa beti Mana dia? Di mana should. Tapi ke ada gambar mobilnya guys? Ya mobilnya mana? Guys, ada cara cepatnya guys? Masa gue jalan guys? Ikut ah, tuh kan, where can I give you a lift? Uh, eh, di sini hijau amat, Bang. Bang balik, Bang. Bang, balik! Bang, balik! Kita kabur salah jalan. Novik is back. Right, guys, hari ini kita akan melihat vaksin vaksin yang akan kita Отойте! Пуксали! А че, под шестом? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! kenapa para bandit itu ngincar mobil gua padahal gue tuh udah tumuh ngincar Godoh kalau berani guys ini pengejaran yang ketiga guys yang pertama gue mati di dalam mobil yang kedua mobil gua hancur dan gua harus nebeng mobil tapi mobil terbalik guys Aduh kacau pokoknya ke arah kuburan yang tadi gue uh, uh, kejar-kejar oh, lewat kantor polisi dia guys terus kejar terus sampai mati nggak bisa dibelokin guys tabrak oh nice ayo ayo mau kemana lo Terma lah. Terma lah. Waduh, eh, Minggir. ajae. Tunggu. Oh enggak bisa lagi. Enggak bisa buka inventaris. Tapi bisa buka map. Oke habis Habis. Habis Maaf. Oh, Kita lihat Wah oh, ada kan? Run. jalan-jalan Nah ini pintu ke mana? Woi. Nice, headshot semuanya. nggak apa-apa sih tarik uhoh, ada kerusuhan guys kerusuhan kucing. mobil bawa keluar lagi, letusnya bisa-bisa. Eh kita bisa milih mobil ya? Ini apa nih? Ripa. Oh, Harus dimasukin ke situ. Akhir dulu bentar. Nerin nggak tembak nih. A. <laughs> Good. Hii. Ah, nice. Akhirnya. Apakah kita harus ngejar-ngejar dia lagi? Jadi lupa deh tuh. flat 2. ZCY Hah, enggak harus diminta, good Oke, saya lihat earlier Oke Ada vaksin 3 April, oke okay. Ini masih valid kan guys 20 Mei, oke, okay. valid 15 Juni, 81, oke okay. Valid, Juni, Jun Chicken 8, ayam 8 Ayam 8 Ban kepes gak? Kena nih hai, hai, hai, ya sesuai hai, hai, hai, dipisahin satu hai, hai, kamu mau ngapain Mau menyeludupin apa kau? Oh untung ada dia. Ah alkohol. I'm sorry, kata dia. Bantu pakai ini ya guys. Sekali tabok. Ini, sini ini, di sini ada di ada. Ada. Ada. Ada. Right. ya ada saya ini, ini, ini, ini, ini, alright, gue transfer dulu ih, bojok apa sini? alright kitchen knife alright ad madura Dokumen? Tipe uh, mobil? Azam. Hmm. Mobilnya beda cok. Mobilnya beda. Berumur tiga puluh tiga puluh aja berumur Tipe pickup klasik oh oke-oke sapi satu. Oke. Ban kempis ya. Kayaknya ini aman nih ya, guys. alamat vaksin dua april kerja password nomor oke okay, marat batayar vaksin polio sapi oh, oh. satu benar plat nomor benar terakhir tiga kita kasih lihat aja guys uh, ratingnya bener mudah-mudahan benar, -benar, benar. Halo, halo, halo, berarti tadi belum timbang ya lo nggak dapat ke halo, yang wah halo, oh. inspector halo, halo, wait wait. halo, halo, halo, halo, halo, aku oh, salah guys. Pico damage plata 2. Plata 2. Oke, kompes 1 ya. ini. Isi bawa apa? biak otak tajagar 53 oh kita tadi salah ya gar enggak ya. tahu oh ini, oh, ini benar jadi harus main cuma pose Borse oke. Okay. Oh edit gimana? Yeah. Terobata. Iya benar sih. Farid. novit vitul. Oh, tadi dia polio ya? Oh. Masih. Kagak ada bumper, guys. Lihat. Mas missing bumper, nomor plat kagak ada. empat tujuh Kalau kayak gini boleh masuk gak ya sih? tadi Enggak boleh katanya nah, compare entry regulation with driver document and vehicle condition dan kendaraan dan kondisi kendaraan regulation entry regulation syarat masuk ini kan vaksin card kargo biaya ke registrasi dokumen oh, however, it should be remember. ini adalah gagal lagi dua kalian go ah. bacet untuk saya man. salah lagi ya kocok deh tekan apalagi sih merah ini nggak boleh ini enggak boleh ini enggak boleh ampun Baiklah, ah, aku lemes deh, so, gitu Bunuh diri, harap kiri. Kita mau bolok. Hmm. Biarin, nggak apa-apa. Ya Allah lupa guys, ayah ay, ya ay, ay, malunya kabur, nyetak kabur. Lupa tuh gara-gara mobil truk yang terakhir guys, oh, sayang banget itu. Luci, kan jagain. lampu, lampu pecah, dua enggak ada bampar play 15 thank eq, oke okay. secara itu sih boleh mobil gak apa-apa bener gak guys targo lagi-lagi bukan -lagi. benar kan Hai seleta ya satu eh, banyak kompas ya entry reg regulation was allowed to enter country. Entry. Entry. Oh, anti regulation harus gue cek. Tapi dia harus tetap masuk gitu ya. Oh. Oh. Sabik Sarasta. Erlan Ibrahims. Erlan Ibrahims Grazdu. Oh, Grazdu kayak gini, guys. Oh, ini udah kayak gini udah brutal nih wah oh, war oh, yeah ini rokok ini ban di tanky ada woooow mau hujan guys alright, good good good ini kita gak ada di tanky di itu ada tuh di situ tuh lihat tuh, kelihatan guys, banyak banget di situ guys. Oke, oke, ah. Good, let's go. Benar nggak ada semuanya? Huh? Ini the front seat di antara kursi kedua. Udah, kan udah ya, guys? Apa ada dua barangnya? Eh, eh salah. ke mati lo. Gas oh uh, banyak nih. Murat puren. Ini 132. Paspor Ini udah oke. Okay. Begitu ya, aku oke nih, oke okay, pertukaran. Okay. Oke. Okay. Oh, uh, buahannya kempes tuh Black and Pes Flat nomor ban kempes Pes nomor Ini lampu kuda Black and Night Spion ga ada Dua-duanya ya beratnya 63 oh wow, berat kendaraannya juga gue ikut gue itu okay. diem loh gue cek dulu semuanya gue udah kecolongan dua hari ini tusuk nge tusuk mau bawa beban banyaknya nih ini kayaknya mending langsung dikeluarin aja ya guys ya tadi gua mau lihat dulu ada ular gak ulernya agak panjang ya okay. guys hujan guys akhirnya setelah sekian hari gerahnya kita dikasih panas yang panas panas Ya, sering juga. Oh, ini aja udah gak cocoknya. Oh, udah gak cocoknya. Ada, Atmaduro, Fotonya lihat, ya. foto gak cocok tuh botong nama kura ini sama -t -t. nomor udah yeah. diusir Masih banyak nih hari ini. Sudah sana. <laughs> Attaici <Alright>. lagi. <tuk> eno oh, akaristan vodka cina itu etivas madro wartney zravlac Okay. Babi dua Babi dua Zagar 53 Oh, tipe mobilnya beda cok Extended Cargo Hold General Transportation Cargo Hold Oh, Nah ini harus yang ini nih Each Each eh. Ini sih gak sih Not each Oh ini yang extended kali guys iya yeah, kayaknya extended bawa babi kita izinkan aja bener nggak ya ya ampun takut banget lah. susah juga tanya guys Oh ya bener Alhamdulillah ye yeah. salek salek Sholek Sholek yok Borisov Borisov benar Benar Oke Zawet Mobilnya Zawet RHG RHG RHG bagus, eh, oh. Iya. kalau tak nggak bakal ketemu, nyantai aja bro, nyantai aja bro. Ter, gue baru dipromo nih soalnya. Dipromo emangnya gear bang, <laughs> dipromosi, promo mah beda lagi. Mobil bagus, mobil bagus, bagus bagus udah ada yang kurang satupun ya cuman jelek aja uh, ininya banyak ini, ini tuh ininya guys, uh, jelek, ini guys jelek ininya apa Oh uh, catnya banyak yang ngelotok udah tua banget mobil uh, secara sih Oke okay lah sampai jumpa what the heck ini yang merah-merah berarti yang gue yang gue salah ya Oh no ah oh, lanjut tuh lagi dijemur nih Sudahlah right, guys Oh sedih juga hari ini banyak salahnya Oke okay, kita akan konsentrasi lagi di episode kita ya guys sampai jumpa di Elgin channel bye-bye see you in the next chapter of Bye.